pagi-pagi sudah dikasih vitamin nih dari BBL L ya Masya Allah luar biasa si empuh mudah-mudahan selalu sehat selalu bahagia atau intinya henti mendoakan yang terbaik nih buat BBL mudah-mudahan menjadi kebanggaan orang tua dan menjadi anak yang cerdas dan soleh amin Wah masya Allah banget ya sepertinya baru bangun tidur tuh. Lucu menggemaskan. Mudah-mudahan doa semakin banyak dari orang-orang baik yang tulus mencintai keluarga Leslar. Berikutnya, juga vitamin bahagia kita dapatkan dari Bang Adi Sky. Kita lihat di unggahan Bang Adi Sky terbaru. Wow. Kiat dan manja banget ya Akhirnya BBL digendong oleh Bang Adi Masya Allah Bahagianya tuh tersenyum ya BBL saat digendong oleh Bang Adi Sky Kita lihat juga salvo dengan kalimat yang dituliskan lewat caption oleh Bang Adi Disitu Bang Adi mengatakan Abang El Sky kenalin sohib gua sejak dini nih bro Wow Masya Allah banget ya Sohib dari Bang Adi Sky ini, Abang El Sky, katanya tuh masya Allah banget ya. Kita lihat juga lanjutan kalimat yang dituliskan oleh Bang Adi Sky. Udah cocok belum jadi Papa muda, guys? Katanya tuh cocok banget ya. Doakan juga buat Bang Adi mudah-mudahan secepatnya bisa mendapatkan pendamping yang diinginkan. Amin. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan, banyak respon yang diberikan, yakni dari Agung Siti Rahmah. 96, Masya Allah, Abang L, semoga segera nyusul ya Om Sky, biar Abang El ada teman mainnya Masya Allah banget ya, support dan dukungan luar biasa dari para sahabat Leslar Kita lihat juga persahabat sahabat keunggahan IGSnya Bang Adi Sky, ya. Tuh, Good morning, masya Allah banget ya, pokoknya bahagia sekali Pagi ini kita langsung dikasih vitamin bahagia oleh BBL Sebelumnya dari Ayah Ora Yang mengunggah sebuah postingan BBL Satu jam yang lalu dan selanjutnya Ada dari Bang Adi Sky setengah jam yang lalu Ini mengunggah sebuah postingan bersama BBL Untuk berikutnya juga persahabat Kita mampir ke unggahan Indosiar Indosiar baru saja mengunggah sebuah postingan foto Yang diposting oleh Bunda Lesti Wow, tatapan matanya itu ya, persahabat ya tajem banget Kepada ibu tersayang, oh, luar biasa banget Kita juga sempurna dengan kalimat yang dituliskan oleh Indesiar Selamat pagi dari Bunda Lesti Kejora dan Abang El Gemai banget ya mereka Wow, asyarakat banget Kita lihat juga nih Untuk komentar, banyak sekali diberikan Ya, ini dari akun instagram ernianti2936 Pagi juga Bunda dan Abang L, love wow luar biasa banget ya makin bangga, makin bahagia sekali karena kekompakan dari para fans Leslar ini semakin solid. Jangan lupa juga kita wajib untuk mendukung Leslie Bilar, dan Abang L di acara Kiss World 2022. Berikutnya persahabat kita lihat juga, tentunya ke fashionnya Abang El, perhatikan. Untuk stroller merek Dior, persahabatnya ternyata strollernya BBL ada dua, yang satu yaitu hadiah dari Juragan 99, dan yang satunya itu Bunda Lesti yang beli. Ini harganya bukan main, dibalas seharga Rp 109.445.320, wow 100 jutaan lebih harga stroller dari BBL ini, mudah-mudahan berkah, barokah, dan selalu bahagia, amin. Berikutnya para sahabat, kita lihat juga nih ada info penting ya untuk kita semua warga Konohan Karena Sore nanti bakal hadir kembali acara Poles Kay Point Lesti, Tayang setiap hari Senin dan Kamis jangan sampai lupa jam 5 sore akan live di video.com untuk kita semua harus selalu mendukung, harus selalu mensupport apapun acara yang ada idola kesayangan kita.